Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Nyaryanya Astuti Dengan MPM 2181 1077. Saya dari kelas F semester 2 Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Identitas sosial, melitualitas, self dan gender Pertama-tama kita akan mempelajari tentang identitas sosial Jadi identitas sosial adalah definisi seseorang tentang siapa dirinya Termasuk di dalamnya atribut pribadi dan atribut dibaginya bersama orang lain seperti gender dan ras Menurut Sherman pada 1994, identitas sosial banyak karakteristik unik seperti nama seseorang dan konsep self. Selain banyak karakteristik lainnya yang serupa dengan orang lain Menyusul aspek yang telah disebutkan di atas, ada pula gender hubungan internal kita seperti anak perempuan, anak laki-laki, pasangan, orang tua, afiliasi politik atau ideologi seperti peminis, penyinta lingkungan, demokrat, atribut khusus seperti cerdas, terbelangkakan mental, pendek, tampan dan lain-lainnya, dan afiliasi etnis atau religius seperti Katolik, orang Selatan, Hispanik, Yahudi, warga kulit hitam dan Muslim. Kalau menurut Jackson dan Smith pada tahun 1999 identitas sosial dapat dikonseptualisasikan paling baik dalam empat dimensi Yang pertama ada konteks antar kelompok hubungan antar in-group seseorang dengan grup perbandingannya lain Yang kedua daya tarik in-group yang ditimbulkan oleh in-group seseorang Yang ketiga keyakinan yang saling terkait norma dan nilai yang menghasilkan tingkah laku anggota kelompok Ketika mereka berusaha mencapai tuduhan dan berbagai keyakinan yang sama Yang keempat, depersonalisasi memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan dibukanya individu yang unik Selanjutnya, kita akan memasuki komponen identitas unik seseorang Berpikir mengenai dirinya sendiri adalah aktivitas manusia yang tak dapat dihindari pada umumnya Secara harfiah, orang akan berpusat pada dirinya sendiri, sehingga SAP adalah pusat dari dunia sosial setiap orang. Sementara, seperti yang telah kita ketahui, faktor genetik memainkan sebuah peran terhadap identitas diri atau konsep self, yang sebagai besar didasarkan pada interaksi dengan orang lain yang dipelajari sampai dimulai dengan anggota keluarga terdekat, kemudian meluas ke interaksi dengan mereka di luar keluarga. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh komponen identitas unik seseorang Yang pertama ada konsep self, skema dasar Konsep self adalah kumpulan keyakinan dan persepsi diri mengenai diri sendiri yang terorganisasi Dengan kata lain, konsep self tersebut bekerja sebagai skema dasar Self memberikan sebuah kerangka berpikir yang menentukan bagaimana kita mengolah informasi tentang diri kita sendiri termasuk motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, kemampuan, dan banyak hal lainnya. Kita bekerja sangat keras untuk melindungi citra diri kita dari informasi yang mengancam. Untuk mempertahankan konsisten diri dan untuk menemukan alasan pada setiap inkonsistensi. Sedikit des dan suar korupsi pada 1009 menyatakan bahwa set berevolusi sebagai sebuah karakteristik adaptif aspek pertama yang muncul adalah kesadaran diri subjektif hal ini melibatkan kemampuan organisme untuk membedakan dirinya dengan lingkungan fisik dan sosialnya tanaman tentunya tidak memiliki kesadaran diri subjektif tetapi bagian sebagian besar hewan memiliki karakteristik ini dan hal ini meningkatkan kemungkinan bertahan hidup beberapa hewan, bahkan mengembangkan kesadaran diri objektif, yaitu kapasitas organisme untuk menjadi objek perhatiannya sendiri, menyadari keadaan pikirannya sendiri, dan mengetahui bahwa ia tahu, mengingat bahwa ia ingat. Hanya manusia yang tampaknya telah mencapai tiga tingkat dari fungsi diri. Kesadaran diri simbolik kemampuan untuk membentuk representasi kognitif tert yang astrak melalui bahasa. Representasi ini pada gilirannya menciptakan kemungkinan bagi kita untuk berkomunikasi, menjalin hubungan, menentukan tujuan, mengevaluasi hasil, membangun sikap yang berhubungan dengan sok dan membela diri terhadap komunikasi yang mengancam. Sepanjang kehidupan individu, interaksi dengan orang lain dalam banyak konteks terus berlanjut dalam mempengaruhi dan memodifikasi hal-hal tertentu dari setiap identitas diri orang. Karena SELF adalah pusat dari dunia sosial setiap orang dan karena sekarang SELF berkembang dengan sangat baik, Hal itu akan mendukung kemampuan kita untuk bekerja lebih baik dalam proses informasi yang relevan dengan sub daripada informasi lain. Fenomena ini dikenal dengan efek the reference. Sebagai contoh, kerenaman terakhir saya astuti, saya cenderung memperhatikan, mengingat, dan mengambil informasi yang melibatkan nama tersebut secara lebih efisien dan lebih sering daripada nama lain. Apa saya sih faktor eksternal yang mempengaruhi konsep self-for-self? -self? Walaupun orang seringkali berusaha untuk mengubah konsep self-mereka, perubahan tersebut pada umumnya terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor daripada keinginan untuk memperbaiki diri. Perubahan seringkali terjadi pada usia-usia tertentu. Sebagai contoh, karena kita memiliki tuntutan yang berbeda pada usia-usia yang berbeda. Selain itu, perubahan seringkali terjadi sebagai respon terhadap adanya umpan balik yang tidak konsisten dengan skema diri seseorang saat ini atau sebagai respon perpindahan ke dalam komunitas yang berbeda. Peristiwa yang tidak terlalu mempengaruhi juga dapat membawa perubahan terhadap konsep self. Sebagai contoh, perubahan dalam self terjadi selama interaksi interpersonal. Pikiran tentang seorang signifikat, odor yang menyebabkan perubahan dalam deskripsi diri yang merefleksikan cara sesuai berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada self-esteem. Sikap terhadap diri sendiri Mungkin, sikap yang paling penting dikembangkan oleh seseorang adalah sikap terhadap diri sendiri Evaluasi terhadap diri sendiri dikenal sebagai self-esteem Menurut sedikides pada tahun 1993 menyatakan tiga kemungkinan motif dalam evaluasi diri Orang dapat mencari self-assessment Atau untuk memperoleh pengetahuan yang akurat tentang dirinya sendiri Self-Enchancement atau untuk mendapat informasi positif tentang diri mereka sendiri atau self-verification atau temukan informasi sesuatu yang sudah mereka ketahui tentang diri mereka sendiri waktu mana yang paling sering aktif akan tergantung dari budaya dan kepribadian seseorang serta situasi yang hadafinya Pencarian akan self-verification umum digunakan oleh mereka dengan pandangan diri negatif yang tidak mau berubah untuk mempertahankan evaluasi diri negatif mereka, mereka mencari pasangan yang mau memandang diri mereka secara negatif Bertingkah laku untuk membangkitkan persepsi negatif dan mempersepsi reaksi orang lain secara negatif walaupun reaksi tersebut sebenarnya tidak negatif Yang ketiga, ada aspek lain dari fungsi, memfokuskan, memonitor, dan menilai Memfokuskan perhatian pada self atau pada dunia eksternal pada saat kapanpun perhatian seseorang dapat diarahkan ke dalam dirinya sendiri atau pada dunia eksternal Self-focusing didefinisikan sebagai perhatian yang diarahkan pada diri sendiri mengubah fokus perhatian Anda adalah hal yang cukup mudah Sebagai contoh, silakan lihat dan pikirkanlah tema dari video ini jika Anda diminta melakukannya, fokus Anda akan beralih dari diri Anda sendiri ke tema video. Sekarang, coba Anda pikirkan peristiwa yang paling memalukan dalam hidup Anda. Jika Anda melakukannya, Anda baru saja melakukan self-focusing di, di samping instruksi tersebut atau menentukan fokus secara sederhana dari hal yang spesifik terhadap diri Anda sendiri. Petunjuk eksternal seperti kehadiran sebuah kaca atau video, kamera juga dapat berakhir dengan slide focusing. Selanjutnya, memonitor tingkah laku Anda dengan menggunakan tanda-tanda internal atau eksternal. Istilah slide monitoring merupakan merujuk pada kecenderungan untuk mengantar tingkah laku berdasarkan petunjuk eksternal seperti bagaimana orang lain berhasil. Slap monitoring tinggi atau berdasar pada petunjuk internal seperti keyakinan seorang dan sikapnya. Strap monitoring rendah Orang dengan slap monitoring yang rendah cenderung bertingkah laku dengan cara yang konsisten terlepas dari situasi yang cenderung ia hadapi. Sementara orang dengan slap monitoring yang tinggi cenderung mengubah tingkah laku saat situasi berubah. Pernyataan bersekelah seperti saya hanya dapat membalas ide yang saya telah yakini kebenarannya. Dijawab sebagai sesuatu yang benar oleh orang orang dengan step monitoring yang rendah dan salah, salah oleh orang step monitoring yang tinggi. Orang dengan set monitoring yang tinggi berusaha menyesuaikan tingkah laku dengan beran dalam kondisi yang ada untuk memperoleh evaluasi positif dari orang lain. Selanjutnya, step efficacy atau percaya pada diri sendiri. Step efficacy adalah evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Evaluasi ini dapat berparasi tergantung pada situasi. Sebagai contoh, saat saya membeli furnitur, saya tidak mundur dengan adanya peringatan. Beberapa bagian memerlukan perakitan. Saya sangat yakin bahwa saya mampu menyusun sebuah perabot kantor dengan mengikuti instruksi tahap demi tahap seperti yang ada di dalam kotak. Saya sama yakinnya dengan ketidakmampuan saya mendaki gunung Everest sekarang ataupun nanti. Lebih simpelnya lagi, stok efeksi adalah keyakinan seseorang akan kemampuan atau kompetensinya atas kinerja tugas yang diberikan mencapai tujuan atau mengatasi sebuah hambatan. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian gender. Yang pertama ada jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender seringkali digunakan bergantian. Tetapi, kita akan mengadopsi istilah dari banyak bidang. Yang membedakan keduanya dengan cara sebagai berikut. Jenis kelamin atau sex didefinisikan sebagai istilah biologis berdasarkan perbedaan anatomi dan fisik antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin individu Termasuk peran, tingkah laku, pencenderungan, dan atribut lainnya Mendefinisikan arti menjadi seorang laki-laki atau perempuan dalam kebudayaan yang ada Yang kedua ada identitas gender Identitas gender adalah sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi seseorang sebagai seorang laki-laki atau perempuan Kesadaran terhadap identitas gender biasanya berkembang pada usia 2 tahun. Sedangkan konsistensi gender adalah konsep yang menyatakan bahwa gender adalah atribut dasar dan menetap pada setiap individu. Ketetapan konsistensi gender biasanya berkembang antara usia 4 dan tujuh tahun. Yang ketiga ada peranting kalaku, gender, dan reaksi terhadap terhadapnya. Ketika kita mengembangkan sekarang sekarangkaian, pemahaman karakteristik yang relevan, dengan gender secara spesifik, tingkah laku kita mengikuti paham pemahaman tersebut. Kita memiliki keyakinan spesifik membuat asumsi tertentu dan bertingkah laku sesuai dengan harapan tertentu. Tingkah laku yang berhubungan dengan peran gender. Dalam hal-hal lain, tertentu ada norma-norma sosial yang tetap tradisional, di mana tingkah laku sesuai dengan gender yang diharapkan. Sehingga pria seharusnya kuat, dominan, asertif, sementara wanita seharusnya perhatian, sensitif, dan ekspresif secara emosional. Bagi mereka yang nyaman dengan norma-norma ini, mereka akan puas jika berhasil memenuhi norma-norma tersebut. Dan kesal ketika tingkah laku, mereka gagal memenuhi pola yang diharapkan. Tingkah laku bersejarah gender bakal mempengaruhi postur tubuh pria duduk dengan kaki dan lengan menjauh dari tubuh sementara wanita duduk dengan salah satu kaki ditumpangkan pada pada kaki yang lain dan tangan pada tubuh. Sekian penjelasan dari saya lebih banyak semuanya.